Baiklah sahabat bales selalu dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini Ada unggahan spesial dari ayah kejora di akun instagram pribadi miliknya Ayah kejora mengunggah sebuah postingan foto Momen kebersamaannya dengan dedek LSD dan kasih di KDI persahabat Ya belum bisa mopon nih dari Turki, Masya Allah luar biasa Alhamdulillah, Leslar dipertemukan dengan orang-orang baik dan orang hebat persahabat ya, seperti Kasih TKD ini baik banget nih, kepada Leslar dan kita lihat juga ada kalimat caption yang luar biasa dituliskan oleh ayah 7 orang. Alhamdulillah, akhirnya bisa ketemu Neng Gelis. Siti pet aslinya bager pisang saya selalu ya Neng, semoga makin sukses, amin Masya Allah banget ya, Alhamdulillah banget Selalu bertemu dengan orang-orang baik Dan kita doakan selama persahabatnya Untuk idola kita dan keluarga besar Hingga tim Mudah-mudahan selalu sehat Selalu diberikan kebahagiaan dan selanjutnya persahabat ini ada kabar terbaru dari kakak bilar langsung di akun Instagram pribadi miliknya kakak Bilar mengunggah sebuah postingan percakapan chattingan WA persahabat yang bersama di Lesi kejuara awal mula nih <lacht> luar biasa dan kita lihat sekarang perhatikan persahabat dia ya. nama kontaknya aja wife sambil ada Love hitam tuh dikasih oleh kakak Bilar Masya Allah banget persahabat ya Dan kita salvot banget ya Jawaban dari tidak olesi kejorah Hanya singkat banget dan padat banget persahabat ya Kakak Bilar ini tentunya chatnya panjang-panjang tidak olesi hanya membalas dengan singkat tuh persahabatnya Makasih kak aja ya Luar biasa Dan kita lihat juga persahabat ya sini sebuah kalimat yang yang tuliskan oleh kakak Bilar Lima slid gambaran perjalanan kami dari awal sampai saat ini semua bermula dari slid pertama dari saya yang manggil namanya Lesti selidik punya selidik ternyata dia tidak suka dipanggil dengan sebutan namanya sendiri dan saya pun sebenarnya tidak suka dipanggil kakak lalu there is is history Wow Masyala bangga warahmatullahi ya akhirnya dipost juga nih foto yang selalu cute yang selalu kita tunggu persahabat ya kita lihat ke unggahan slid kedua. Ini ada foto freeway dari Leslie dan Bilar Dan ketiga persahabat ya tuh ketika acara Tentunya pestanya kakak Bilar dan dari Leslie kejuara di pernikahan Dan ada slide berikutnya tuh persahabat ya ketika acara bersama Rans ya Masya Allah luar biasa Dan yang terakhir ini adalah foto yang paling kita tunggu banget persahabat ya Foto cium perut bunda Masya Allah banget ya luar biasa, idola kita ini selalu saja tampil romantis dan selalu tampil harmonis Alhamdulillah persahabatnya mudah-mudahan perjalanan cinta dari mereka berdua ini selalu abadi dan selalu kita doakan yang terbaik untuk rumah tangga dari Lesti dan Rizky Bilar banyak tanggapan, banyak komentar yang diberikan dari postingan tersebut Yakni dari akun Instagram HP Kentang Kota Sultan mengatakan Dan dari awal kalian muncul di OML, Saya yakin kalian akan berjodoh Rencana Tuhan memang begitu indah Wow Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun sahabat Leslar Taiwan Eh, buset! Chat nggak dihapus. Udah satu tahun lebih sama ke saya. Chat Mas Wami setahun sekali nggak dihapus. Katanya itu masya banget ya. Yang memang diabadikan banget oleh Kakak Bilar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia untuk mereka. Amin. Ya rabbal alamin. Kita masih menunggu kejutan. Dan kabar baik selanjutnya, bersahabat mudah-mudahan ada kabar bahagia yang kita dapatkan mencunakan vitamin manja dari idola kita. Tetap stay tune dan sepanjang channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini dulu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.